Baik teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli wa wasallam Sedunia Muhammad nah, berjumpa lagi dengan saya Alamsadi di sini di Al-Khulam Jaya teman-teman kali ini saya sedang memegang pompa uh, saya membahas pompa ini karena uh, seringlah pompa itu rusak karena dipinjam banyak orang beda tangan kemudian uh, apa uh, rusak lah ya, entah di selangnya atau di tabungnya atau di konektornya kadang di klepnya seperti itu, oke kali ini kami akan menjelaskan sedikit ya yang kami tahu tentang uh, pompa yang bagus seperti itu ini pompa standar teman-teman pakai tabung Ken uh, kenapa memilih pakai tabung, karena yang tidak pakai tabung itu berat jelas ya, seperti itu oke ini mungkin bagi bagian, bagi sebagian teman-teman ini hal yang ya sudah sudah biasa, sepele atau apa namanya tidak perlu dibahas gitu. Tapi bagi kami ini penting untuk dibahas. Seperti di judul tadi ciri-ciri uh, pompa yang bagus. Oke, kamera akan saya dekatkan. Oke. Saya tidak akan bahas mengenai merek seperti itu. Terserah, mereknya apa. Ini bukan promosi. Ini berbagi pengalaman. Uh, zaman sekarang susah menjadi pompa yang bagus. Adanya yang model begini, oke teman-teman. Ya, yang pertama, tabungnya itu ya, tabung utama. Ya, tabung utama bukan tabung penampung. Ini tabung penampung. Ya. Tabung utama itu biasanya kalau... Di ini, di, adik mana? Ada di apa namanya, bahasa aslinya tek, tek ya, di pukul-pukul begini dengan kuku ya. Ini bunyi ting-ting, misalnya begitu. Ini bunyi tek-tek lumayan lah. Ini biasanya agak tebal juga seperti itu. Kemudian bagian sininya biasanya uh, gitu. terbuat dari besi, ini dari plastik. Teman-teman, ini kan ya ini terbuat dari plastik Ma, mana? Ya. Pa, mana? ya ini terbuat dari plastik ini harganya di bawah 100.000 ribu lebih tepatnya disini 65 ribu kalau ada cari yang bawahnya sini yang dari besi juga teman-teman okay. dan ininya yang bunyi tik tik seperti itu nah eh, kemudian yang ininya juga yang lebih tebal teman-teman bisa melihat ini tidak terlalu tebal pegangannya kakak ini Ayo. Ya. ini sudah terkunci kemudian dari selang ya. kami punya selang ya selang penyalurnya ini ini bagian luarnya adalah eh, apa, kain ya semacam kain ya dalamnya ini adalah selang biasa berwarna hitam rapuh ya terutama biasanya di sini mudah putus teman-teman. ya kalau masih baru pakai aja kalau sudah agak lama putus mending diganti yang selang yang nilon ya yang nilon itu lebih awet. Di sini juga biasanya sealnya uh, sering kendor karena ini plastik biasanya sering apa namanya sering apa, uh, go, apa rusak ya goyang ya aus lah seperti itu. Misalnya sering bocor di sini, teman-teman. Oke, okay. uh, saya akan perlihatkan dalamannya. Klepnya oke, okay. oke okay, ya. Ini ada semacam oli atau tanya orang sini gemuk seperti itu. Oke, okay. oke, okay. yeah. okay, teman-teman ya. Ini biasanya ada stempet seperti itu. Yang seperti ini ada stempet teman-teman. Ya, kelihatan, ya teman kelihatan. Seperti ini. Ada stempet Eh, ada penguncinya juga, ada platnya. Oke. pelat belakang juga ada untuk penahan belakang. Ini biasanya terbuat dari plastik atau karet. Atau kulit, ya, kulit hewan, atau kulit sintetis seperti itu, adi ya, susunya. masih dijemur. Adi, adi, adi. Kulit sintetis ini apa namanya? Uh, baut, ya. baut apa mur ya? Ini biasanya ada karetnya di sini, ini sudah ada karetnya, teman -teman, ya Kelihatan ya, walaupun waktu betul fokus. Nah, ini ketika... Uh, ditarik ke atas begini, ini akan mengucup begini dan akan udara itu akan masuk dari sela selanya ini, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Oke. Ya nah, kurang lebih seperti ini. Ya, biasanya juga yang sering lepas ini, apa klepnya uh, ini sering rusak, sering bocor, atau sudah tidak elastis seperti itu. Oke, okay, kita pasang. Cara nah, masangnya sama ya, kurang lebih ya, kotor-kotor dikit, tidak apa-apa. Zaman sekarang mencari pompa uh, yang betul-betul awet, susah teman-teman ya. Susah, susah sekali nemu yang beginian sudah sudah lumayan lah menurut saya oke okay. ya yang penting makanya pelan pelan saja santai santai tidak usah kesusut kesusu pakai emosi begitu wah ini? ini abi sudah syuting dari tadi Bapak, kok mau dipanggil? bukan tadi sudah dipanggil Aulia katanya abi ini ada indikator tekanannya teman-teman satuannya ada satuan tekanan pakai kilogram per sentimeter persegi ada psi aduh ada bar ada pascal seperti itu tekanan anginnya cara ujinya kelihatan ya coba ini akan saya tutup kalau ini naik kalau ini naik S -s -s -s -s. Bentar, Yuk. Kalau ini naik berarti ini berfungsi dengan baik. Ayo ya. lagi ya. Naik ya. Naik dan ini semakin keras. Oh, Elvi kentut. <gifat> ah, itu naik ya, teman-teman Lagi ya, Ulia. Oke. Okay. Saya akan coba untuk memompa sepeda ini ya. Sepeda saya ini. Oke, okay, Ulia, Ulia sudah, sudah, sudah, sudah. Ini masih baru dan ini Uh, Rata-rata bagian-bagiannya dari plastik dan plat-plat tipis, teman-teman. Ya, tidak apa-apa Oke, kami akan uji coba ke sepeda butut ini. Aku, aku, aku, aku. Sendok, sendoknya Ya, tinggal dikunci begini. kita coba dulu. Ya ini ini teman-teman ya ini naik ya ini berapa kilo pas ya sering rusak ya bapak Bapa di sini pelan-pelan aja kayaknya tidak... ya. <coughs> ya. nah, kayaknya ini di, di apa Pendilnya kurang ini lupa lagi. Buat? oke okay. oke okay. oke okay, sudah cukup ya awal-awal Lena -awal ya nanti banyak yang banyak yang minjem yang mengke. usah lagi karena ini kan cukup, cukup murah ya seperti itu oke okay. yang bagian sana nanti aja oke okay, teman-teman ya ini cukup murah tapi bermanfaat sekali itu tipsnya yang tadi ya nah, ini bisa dibuka sih Cuma biar dah Oke Oke teman-teman demikian Ulasan singkat tentang Tips memilih pompa yang Bagus Yang jarang sekali seperti itu sekarang Oke okay. Semoga yang sedikit dari kami ini Bisa bermanfaat dunia Akhirat buat teman-teman semua Kami akhiri. terima kasih